Jadi berapa sih berapa gram agaros yang kita butuhkan? Oke, ini angkanya menunjuk 0,4017. Uh, kalau sudah, ini adalah tray atau sisir yang nanti fungsinya itu adalah membuat sumur-sumur atau lubang supaya kita bisa masukin sampel DNA kita. Oke, ini sudah beku. Jadi dia nggak akan kelepas kalau beku ya. Sama kayak agar-agar beku, ini konsentrasinya sesuai yang kita buat Nah, kalau sudah kita isi seperti ini, langsung kita tutup Kalau sudah tutup, kita alirkan harusnya menggunakan kabel dimana teman-teman kita sudah melakukan semua tahap ya sekarang kita mau lihat bagaimana cara membaca hasilnya ini yang akan menjadi di pembahasan kita cara membaca hasil ya yang pertama ini kan hasil kita hasil yang kita elektroprosis ada di, lihat di sini ya dari fotonya itu adalah hasil uh, elektroprosis kita dan kita mau lihat cara membacanya seperti apa gitu ya nah uh, saya akan simulasikan ini adalah foto apa namanya? Foto hasil simulasi tadi. Ya, ada sumur 1, sumur 2, sumur 3 dan seterusnya. Ya, sampai 16 sumur. Nah, di sumur 1 ini kan tadi kita isikan dengan DNA penanda ya. Penanda. Nah, di sumur kedua baru kita ambil DNA sampel 1 dan ini sampel 2, ini sampel 3. Ya, sampai seterusnya. Nah, Uh, DNA penanda ini artinya pengukur, pengukur berapa, uh, berapa panjangnya DNA yang ada di S1, S2 dan S3 dan seterusnya gitu ya. Nah, penanda itu uh, biasanya di, uh, dibuat langsung dari perusahaan, jadi dia uh, diukur dengan pengukuran tertentu. Ya, ini adalah pengukuran untuk DNA penanda. Nah, ukuran-ukuran di sini terjadi di mana? yang namanya eh, apa namanya rectal eh, itu kan kita menggunakan arus listrik ya memakai arus listrik dan arus listrik yang berjalan dari negatif ke kutub positif ya yang tadi yang kita di tahap running. oke kalau begitu, ini kan tahap ada arus listrik ya dari kutub negatif ke kutub positif nah di sini dari kutub negatif sendiri artinya yang paling atas yang paling atas di sini itu adalah ukuran DNA yang paling besar ya ukuran yang paling besar sedangkan ukuran yang paling bawah itu biasanya ukuran yang paling kecil oke okay. ukuran ini yang ada di apa namanya di DNA hasil itu satuannya adalah base pad. adalah pasang basah, ya. Semakin panjang pasang basahnya, maka e, DNA-nya semakin ke atas. Semakin pendek pasang basahnya DNA semakin ke bawah. Karena dia harus Contohnya, kalau kita melihat, kita simulasikan kan sungai. Ini adalah tutup yang paling tinggi. Ini adalah yang paling rendah, ya. Ini adalah sungai. Dan ini kutub negatifnya tadi yang kita Ini adalah positifnya Kalau sungai Terdapat banyak batu Ada batu yang berukuran besar, ada batu yang berukuran kecil Pertanyaannya Batu mana yang Terlebih dahulu sampai di titik Ya, di titik ini Misalnya di titik Y, di sini titik X Kutub mana Batu yang mana yang Terlebih dahulu datangnya tutup Y. Yang pastinya adalah waktu yang paling kecil karena dia sangat mudah didorong oleh si arus listrik ya, oleh si arus air. Itu adalah kira-kira uh, simulasi daripada uh, yang terjadi pada air Cara membacanya pasti sudah tahu ya. Di sini misalkan 250 pasang pasang. Nah ini adalah kalau DNA kita berada di sini maka dia berada pada kisaran. 240 pasang pasal, ya untuk S1, S2, S3. Itu uh, sebatas untuk uh, kelebihan dari electroforesis. Nanti kalau memang selanjutnya kalau kita mau lihat kualitas dan lain sebagainya, dan bisa kita langsung ke dalam tahap PCR. Oke, gini untuk electroforesis. Terima kasih untuk kalian semua.